Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini Saya akan bagikan tutorial Bagaimana cara upgrade RAM Laptop X453S eee, Pertama sekali Silahkan sediakan eee, Apanya obengnya. Ini Saya gunakan Obeng sekarang kita perhatikan ini kita buah bautnya kita kita buka Hai apa i Oke, hmm. baut ini kita buka semua. kalau baru sudah kita lepaskan semua sekarang silahkan uh, kita buka caranya ini tinggal kita dibuka secara pelan-pelan kita buka kita hati-hati -hati, sampai naiknya sampai patah Oke, kita ya Ini kita lepaskan kabel ke mouse nya Selanjutnya lepaskan ke ke keyboardnya. Keyboardnya. Okay. Ini kipurnya sudah kita lepas. Selanjutnya eh, langkah pertama sekali yang perlu kita kan adalah kita lepaskan terlebih dulu adalah oh, baterainya, kaya baterainya. Okay. Kita, Ini kita lepaskan. selanjutnya kita lepaskan ke fan -nya. fan fan member ini juga kita lepaskan Oke. kabel ini juga kita lepaskan selanjutnya kita lepaskan bagi untuk DVD-nya, nih, DVD-nya sudah dipasang. selanjutnya kita pasang habisnya. Ini kita ini katanya sudah. Hmm Ini kita baut lagi.